Bismillahirrahmanirrahim. bisnis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> alhamdulillah, ini lebih ngesain. Walau wadin, teman-teman sekalian yang alhamdulillah bisa hadir dalam pertemuan kelas junior pada 48 delapan ini semoga pembelajaran kita tetap berjalan dengan lancar seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran, mari sama-sama kita awali dengan membaca Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah, insya it Amin. Amin. Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Amin. Oke, okay, uh, adik-adik selamat malam, okay, good afternoon. Good afternoon, Miss uh, Ini sore menjelang malam ya, jadi masih bisa, masih boleh dibilang afternoon ya, karena masih sore menjelang malam. Uh, evening itu kalau sudah ini, kalau sudah jam tujuan lah, jam 7 ke jam 8 itu evening gitu ya. Tapi kalau jam segini masih boleh afternoon ya. Oke, okay, uh, ya dek. Uh, kemarin kita belajar apa ya sebelum kita mulai baru? Kemarin kita belajar apa? Pertemuan kemarin? Anggota tubuh. Anggota apa? Anggota tubuh. Oke, okay, anggota tubuh. Nah, sekarang kita belajar yang agak ini ya, yang agak yang agak ringan. Ya. Nah, nanti pertemuan hari ini mungkin nggak akan terlalu lama. Ya. Kita belajarnya uh, hari ini belajar membaca dulu ya, nanti kemudian Mas Bakti ajarkan bagaimana cara membeli memberi saran ya. uh, oke, okay, ini audionya error, jadi Mas Bakti langsung fokus ke sini aja ya ini kita belum pernah reading ya, kita sekarang ini ya, belajar baca ya oke, okay, uh, di sini ada ini, uh, Sanja, lo Sanja ya Mister Sanza, anu ya, reading ya, Sanza ya. Coba baca ya, Sanza ya. Baca sampai selesai, mau nggak, Sanza? Gak apa ya, yuk. Jangan takut salah ya. Coba baca ya. It's Thursday and Paul's at home. He can go to school because he's got a temperature. Temperature ya, mangga cer cer Temperature, temperature. He must get, okay, bagus terus. He ih, ih, He mustn't get must up ihi, ihi, ihi, ihi, ihi, ihi, ihi, ihi, ihi, Cough cough, cough, cough, cough, and and, and so cold, cold. Yeah, cold. Mm -hmm. Okay. This doctor says he must run or play. Okay. He mm -hmm. must sleep and drink a lot. Okay. He loves swimming and he always. Has a singing lesson on this day. He can do today. But he also has because he can listen to music. Oke, okay, uh, bagus uh, saja ya. Sekarang ya, coba tirukan mas Bugti dulu ya. Nanti semuanya nyoba ya. Semuanya nyoba baca ya. Oke, okay, kita mulai ya. It's Tuesday. Ya, jadi ini bacaannya bukan Tuesday tapi Tuesday ya. It's Tuesday and Paul's at home. Ini hari apa? Hari apa ini? Hari apa ini Tuesday? Tuesday itu hari apa? Rabu, hmm, Mister. Bukan. Ayo, Tuesday apa? Mas Aderab. Tuesday hari? ayo coba jangan takut salah yuk nyoba ayo Tuesday hari apakah Cusdi. Kamis salah nggak apa-apa salah ya coba saya lagi selasa. selasa bagus tadi siapa ya jawab Selasa ya Selasa uh. Tuesday ya just day. bacanya bukan Thursday tapi Tuesday ya Tuesday, okay. It's It's Tuesday, ini hari Selasa dan Paul ada di ada di rumah, jadi dia nggak nggak kemana-mana. Terus bilangnya gini I can't go to school because it's got a temperature. Dia tidak tidak bisa pergi ke sekolah karena dia apa? dia demam ya temperature teman-teman itu artinya de demam ya kemudian dimasen care up dia tidak harus bang apa get up apa bangun bangun, bangun ya bagus dia tidak harus bang bangun dimas stay in bed dia harus stay in bed tetap di tempat tidur But, tempat uh, tetapi tempat tidur is that a cough? Nah, bilangnya bukan kok tapi cough. Ya. gh di belakang itu dibacanya f. cough and a cold dia uh, apa uh, dia batuk-batuk dan ke kedinginan kedinginan atau ini bukan kedinginan ya dia itu lebih ke arah pilek ya Koke itu pilek itu flu ya, sama kayak kita ini loh, kalau kita apa itu, kalau kita kena habis hujan-hujan itu loh, kan pasti ini ya, pilek ya, itu cold. This doctor said he run or play. Dokternya bilang kalau dia tidak harus lari, get, atau ma, ma, bermain, ya, play, bermain, he must sleep and drink a lot, Ya harus apa? Tidur dan banyak minum. Banyak minum bagus ya. Kemudian he loves swimming and always has swimming lesson on Tuesday. Dia suka apa? Swimming apa? Berenang. Ya dia suka berenang dan dia always apa? Sel selalu. Selalu bagus selalu ber Uh, lesson itu apa? Swimming lesson berarti apa? Pelajaran? Pelajaran sekolah. Pelajaran swimming masa sekolah. Swimming tadi apa? Apa tadi swimming? Apa tadi swimming? Berenang mister. Ya, berenang. Berarti kalau swimming lesson. Berenang. Ya, swimming lesson berarti apa? Lesson itu apa? Lesson tadi pelajaran ya. Berarti kalau berenang. di kelas berenang ya kelas berenang atau pelajaran berenang bagus patan ya on Tuesdays di hari selasa, selasa. he can go. Okay. dia tidak bisa pergi hari hari, hari ini. ini but he isn't sad. tapi dia tidak apa sad? sedih tidak apa tidak sedih bagus karena he can listen, listen to music in bed, karena dia bisa mendengarkan musik seperti apa bed, diran, di tempat tidur gitu ya, atau diranjang di tempat tidur gitu ya. Oke, okay, uh, nah ini dan gambarnya dia sedang dengerin musik. Nah sekarang ini dulu ya, uh, kita bicara ini dulu. Nah sakit dulu ya, kemarin mas berarti bilang ya. sakit atau dalam bahasa inggrisnya itu disebut sebagai pain apa itu pain sakit sakit ya pain sakit atau boleh pakai ini uh, apa age. age itu boleh artinya apa sak sakit, sakit. juga ya nah kita akan belajar ya uh, kalau sakitnya ini Sakitnya apa? Sakit gigi, ya, misalkan giginya sakit. Gigi itu bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Bahasa Inggrisnya gigi apa? Ada yang tahu enggak? Ayo, siapa yang bisa? yuk siapa yang bisa? Bahasa Inggrisnya gigi apa? Siapa yang bisa? Yo. kemarin ini ya? Enggak, enggak ini ya? Oke, bahasa Inggrisnya itu "tut" ya. Nah, bahasa Inggris ini, kalau dia sakit gigi, berarti bukan pentut tooth, itu bukan ya, tapi tooth, tooth age. Ini, ya, tooth age, jadi ketambahan AC di belakang, yang ini ya, Jadi tooth itu tooth tadi apa, tooth? G gigi. gigi, nah ketambah age itu artinya sakit, sakit gigi, gitu, ya. tooth age, ya ya oke kemudian ada uh, apa itu kemarin ini uh, kepala bahasa Inggrisnya apa kepala head bagus head berarti kalau sakit kepala apa head yang tinggal ini nih sama kayak yang atas ini head Head, deck. head deck.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 Pundak itu pundak. Pundak sama punggung itu beda ya. Kalau pundak itu yang di dekat leher ya, itu pundak. Tapi kalau apa kalau punggung itu yang belakang ya. Itu bahasa Inggrisnya ini. Back. Back itu bahasa apa artinya ini? Apa artinya punggung? Bisa diartikan punggung. Nah, bahasa Inggrisnya itu package sakit punggung, ya. terus apa lagi ya? nih mas berarti kasih cow ya, contohnya ya, ada sini ya, ada tool edge, ada back edge. apa tadi back edge? sakit sakit, sakit. sakit punggung sakit, sakit guguk. Ya. Oke, okay. terus yang ini apa ini? Ada Oke, okay, ya, sakit guguk. Ada ini? Ada stomach. Stomach kemarin apa? Ada yang dengar ya? Stomach. Sakit perut. Sakit perut ya. Stomach. Kalau stomach saja berarti artinya apa? Kalau stomach enggak pakai h. Enggak pakai h. Stomach saja artinya apa? -perut. perut. Nah, tambahan h belakangnya jadi sakit sakit perut gitu ya. Jadi apa uh, kata apa kata bendanya? Uh, organ tubuhnya ya. Nah, ini stomach itu artinya apa? Per Stomak, apa? Hello. Stomak apa? Perut. Stomach apa? Perut, ya. So, berarti sto eh jadi sakit sakit perut. Oke, okay. nah sekarang yang ini ya. Ini apa kira-kira? Ayo, ini sakit apa? Coba. Sakit telinga. Bagus, sakit telinga ya. Dari katanya apa ini? Kata dasarnya apa? Air. Ear, air. Ya. Air. ear. Ear, ear, ya. ear. Ear. Bajanya ear bukan air ya. Kalau air itu udara. air Ini bacanya ear. coba tirukan Mas Bakti. Ear. Ear. ear. Ya. Yeah. Earache. Bacanya earache. Earache. Ini ya, earache itu ya, ear, earache. Itu artinya sakit, sakit telinga. Nah, oke okay ya, ini ya yang pakai hh belakangnya ya. Nah, sekarang kita bahas yang ini. Tadi Sanja bilangnya eh uh, sebentar ya. Tadi Sansa bilangnya yang nggak pakai Star. Halo. Kenapa? Suaranya tadi agak macet-macet nih -macet, ter. Sebentar ya. Oke, okay, halo, Clearus Mister, Halo Mister. Okay. Uh, nah, ini ya tadi sudah ya, kalau ketambah itu artinya sakit. Jadi kalau tambah tooth ache berarti sakit, sakit gigi, gitu kan? Headache berarti sakit, sakit kepala, sakit kepala, ya, atau pusing itu boleh headache. Ya. Back ache itu sakit, oh, sakit Nah, sekarang tadi ini ya Sanza bilang ini, bilangnya bukan temperatur tapi Tem Temperatur, temperature ya coba Kaihana tirukan Mas Bakti temperature temperature okay, Good. temperature coba lagi sekali lagi Temperatur. temperature oke okay, bus sekali lagi one more time temperature good temperature itu artinya demam demam ya. Temperature itu sama seperti fever. Ada temperature, ada fever. Ini dibacanya fever. Ya, fever. Ya. Oke, Sanja, halo. Ya, Sanja. Oke, coba tirukan Mas Baty ya. Coba. Temperature. Temperature. Oke, okay, good. Temperature. Temperature. Oke, okay, good. Uh, coba yang ini, fever. Fever. Oke, okay, good. Temperature sama fever itu artinya apa, Demam. Demam. demam. Bagus. Temperature itu artinya demam. Jadi kalau kalian sambat demam, artinya mengeluh demam, itu bilangnya I got, I I have temperature, Ya, terus, kemudian uh, selain ini ada tadi disebut ada go gold. gold itu maksudnya bukan kedinginan ya, tapi gold itu artinya ini apa flu. suci uh, apa ya? Istilahnya, kalau flu itu kan berarti hidungnya meler gitu ya, hidungnya meler terus, <tuh> terus apa ya? Terus, apa itu pusing gitu ya? Nah, ini sesepuhnya itu bukan bukan bukan flu, tapi bilangnya biasanya cold ya. Cold coba ditirukan mas Bakti. Cold, Cold. oke okay, bagus ya. Cold, kok ya. itu flu, jadi gejala flu itu ya. Nah, kemudian ada... Apa itu, eh, yang terakhir ada ini. Ada, apa tadi? Enggak, enggak saya lupa. Oh iya, ini. Ini ada, ada, ini ya, coba biasa. Oke, ini bacanya bukan kok, bukan tauk, gitu ya. Tapi bacanya kaf. Ya. Coba, eh siapa? Nahra tirukan kaf. Kaf, kaf, F belakangnya kaf, kaf, kaf, kaf, kaf, pakai f belakangnya. kaf, kaf, kaf, kaf, kaf, kaf, kaf, kaf, kaf, kaf, kaf, kauf, pakai f ya, belakangnya pakai f. gh itu dibaca f. gimana? Cuff. Cuff. oke bagus, kauf ya. jadi pakai f, bukan kaus gitu ya, bukan kauf gitu ya, bukan pakai g ya. jadi nanti malah salah ya, bilangnya gini, bacanya itu kauf, e, bacanya kayak gini, kauf. itu artinya batuk ya. Jadi kalau ada orang kaf itu maksudnya batuk gitu ya. Coba uh, San, uh, Sanza, coba yuk gimana bacanya tadi? Kaf. Kaf. Nah ini ya, kaf. Yang seperti ini ya, kaf ya. Oke. Nah, ini ya, coba diulang lagi. Uh, siapa ya? Abdullah coba diucapkan semua coba. Abdullah Ya, belum. Mungkin masih ini ya. Oh ya, Fatan belum ya. Coba Fatan yuk. Uh, yang ini yuk. coba diucapkan yuk. Oke, okay, Mito. Terus apa ini Yang Ini loh, oh, tempo apa tadi? Temperature. Tem Oke, okay, good. Sama fever. Fever. Oke, okay, artinya demam ya. Cold. Cold. Good. Cold itu artinya flu ya. Jadi demam sama flu beda ya. Kalau flu itu berarti bersin-bersin, uh, demam gitu ya. Apa uh, apa itu uh, apa itu ya istilahnya bilangnya ya. E uh, hidungnya meler gitu ya. Itu cold ya. Terus kemudian Cuff itu artinya apa, ba? Pak? Batuk. Ya, coba di, disebutkan lagi, Pak. Uh, uh. Good calf, uh. ya. Ini, ya ini bacanya ini ya, cuff yang, yang ini ya. Ini bacanya ya. Oke. Nah, sekarang ya, jadi kalau uh, ini ya, ini jenis-jenis sakit ya. Nah, sekarang kita mulai belajar ya lagi ya lanjut ya kita mulai baca reading lagi ya kita ulang lagi Tadi Sanja sudah sekarang coba Raihana ya Raihana coba baca lagi ya ini gantian ya, gantian ya. Gantian. In, it's just Tuesday and Paul at home he can't go to school because He's got a temperature. He must mustn't get up. He must stay stay in bed. He's got a cough and a cold. His doctor says he mustn't run or play. Okay, he must must must sleep and drink a lot. He loves swimming and he always has a swimming lesson on okay. Tuesday. Tuesday bagus. He, e. he can can't go today. Good, okay. But but but but, okay. but he is isn't sad because he can listen to music in bed. Oke okay. oke. Okay. Tirukan Mas Bertha ya yang salah ya. Coba. Ini bacanya apa tadi? Bukan cough tapi apa? Caw, pakai a ya, Cuff. Jadi ini tidak dibaca gh tapi dibaca apa? Belakangnya ini dibaca f. F ya. Coba tirukan lagi, caw. Caw. Oke, bagus. Naik sekali lagi yang ini. kalau uh, tadi yang salah ini. Bukan lesson tapi lesson ya, pakai e mm -hmm. ya belakangnya ya. Lesson. Lesson itu aja, bukan lay, le, le, lesson. Lesson. Oke, okay, bagus, simple. Lesson, gitu ya. Terus ini, apa tadi bilangnya? Always. Always, gitu ya. Always. Coba tirukan uh, al al Always. Always, gitu ya. Itu artinya selalu, gitu ya. Terus, ini sudah benar tadi ini bagus. Can, adaptasinya bagus. Nah ya, ini ya. Ini apa tadi? Listen to music, bukan musik, tapi music. New ada, ada U ya U nya itu dibaca Yu ya, jadi music. Music, ya. Oke okay, good. Coba ikan, coba diulang dari sini. Ikan, he ikan, he listen, listen, listen to music in bed. Oke, okay, good. He can listen to music in bed. Nah, ini bukan listen, tapi apa nih? listen, jadi ST itu dibaca Z, jadi listen to music in pad. oke bagus Raihana, nah, sekarang kita lanjut ke Abdullah, Silakan coba Abdullah ya, baca ya. Halo Abdullah? Halo, betul Oke okay, udah. Kalau bilang nggak bisa, patan coba ya, patan ya. Oke song. Baca ini song. Ya silakan dibaca, patan dari depan sampai belakang ya. It's Tuesday and Pau Paul is at home. Es krim, go ya, buat es buku, es teh, teh, teh, teh, teh, I he, bukan H. Hey, he. I. Get up, hey Martin. Oke, okay, uh, patan, if... patan, Bukan H tapi I. Ini ya, ini bacanya bukan H tapi I ya. Coba diulang lagi dari sini ya. I. Ya dari atas ini ya I. It's today, Pau, and how he test is cat can go to school yeah but has good is is rajanya bukan yeah is has nah yeah, so this cat a it got a oh apa ini tadi udah diajari gak apa apa jangan gak, jangan takut salah, cam, cam ya, pressure, hey, he, he must, mustn't, mustn't, he mustn't get up, he, he, he mustn't, and, he must stay, he must stay in bed, he must stay in bed, he Cut, cut, cut. I. Coba ini lagi. this cut. His cut. Oh, apa ini? Tadi sudah, wajahnya apa? Calf. Calf. And? Calf and cool. Helm yeah. doctor, doctor says heeh, say he heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, or heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, Lanjut, apa he was swimming and he he, he what always, always always has, has swimming is swimming On and Tuesday. Tuesday, bagus. He can. He can good today, but he isn't, is isn't bacaannya isn't gitu ya. Isn't isn't sad, but he. Had, because ini because bukan bat ya ini pikaus. Pikaus had he he. he he can he can listen, he can listen to musik in bed oke okay, nggak apa, apa ya kalian terus ya Pak ya, sama ibunya ya latihan ya oke okay, ya uh, sekali lagi ya uh, Abdullah Abdullah halo nggak ada ya Abdullah, ada ya udah nah oke okay. Kita, saya terjemahkan ya, Mas. Berarti terjemahkan ya, kita ini sih ngomongin apa sebenarnya? Saya terjemahkan lagi ya. Jadi, ini kan dia, ini ya, ini gambarnya apa? Ini ada, ada ini, ada cowok laki-laki. Dia sedang apa mendengarkan musik di, di apa ini? Apa ini tempat tidur? Tempat tidur dia mendengarkan ini di tempat tidur sebenarnya apa sih? Nah ini Mas Bakti, Mas Bakti bantu ya. It's Tuesday and Paul's at home. Hari ini hari Selasa dan Paul at home. Itu berarti apa? Tinggal di Di rumah. Di rumah. Kalau Tuesday itu hari masuk sekolah atau libur? Masuk sekolah. Masuk sekolah ya. Nah, nah ini maksudnya kok hari, hari Selasa tapi kok Paul masih di sekolah. Nah ini dijelaskan. He can't go to school because, nah ini bacanya because ya, because he's got a temperature. Ya, dia tidak bisa, apa, tidak bisa pergi ke apa ini, ke sekolah, ya, karena apa? Dia demam. Ya, dia demam. Bagus. He's got a temperature. Itu artinya dia de, demam. Ya, bagus. Imaseng kerap dia, masen itu artinya tidak, tidak harus berarti dia tidak harus, Pak. Kita apa-apa, ba? Pak, bangun, bangun ya. Kalau orang jemam itu kan berarti harus istirahat ya, makanya tidak bisa, Pak. Ba, bangun ya. tidak, Bu. Mah bukan tidak bisa, tapi tidak harus bangun ya. Terus, he must stay in bed, dia harus apa? Stay apa ting? Tinggal atau tetap di bed apa? Bed apa, bed? Tempat? Halo, teman-teman, halo? Tempat tidur. Nah, tempat tidur ya, atau ranjang ya. He's got a cough and a cold. Dia, apa? Cough apa tadi? Cough? Batuk. Batuk dan apa? Batuk dan... dan? pilek. Pilek bagus, batuk pilek ya. Dia itu tadi demam, tapi juga ditambah batuk dan apa? pilek ya. Kalau temperature tadi apa? Ya? De? Demam ya. Kalau cough Kalau cough apa? Batuk. Batuk bagus, kalau cold pilek. Pilek ya, bagus. These toppers stay himasan run on play. Dokter bilang dia tidak harus lari atau main. Ya. Himas sleep. Dia harus tidur dan minum apa minum yang apa lot itu apa? Minum yang ba yang banyak. Yang banyak. Dia love swimming. Dia suka apa? Dia suka renang. Soekarnang, bagus, and he always has a swimming lesson on Tuesday. Dan dia selalu, apa, has itu pu? Apa pu? Kemarin sudah ya, apa? Pu? Pun? Punya. Dia apa? Bagaimana ini berarti dia selalu? Dia selalu punya, punya apa, Belajar apa pelajaran apa? pelajaran renang. Setiap apa ini hari? Hari Selasa. Nah, setiap hari Selasa. Bagus. I can go today. Tapi hari ini, I can go. Kan itu artinya tidak. Tidak bisa pergi hari? Hari ini. But, he isn't sad. Tapi dia tidak. Tidak apa? Tidak, tidak se tidak sedih ya because he can listen to the music in bed karena dia bisa listen tuh itu apa listen Mende. mendengarkan nah, bagus mendengarkan musik jadi iranjang ya, okay, ya. Nah, sekarang kita belajar ini ya coba ya uh, Oke, kita belajar ini ya. Kata pertama, yaitu mas. Mas, adek-adek, itu artinya harus ya. Jadi mas itu artinya apa? Ha? Apa? Ha? Harus. Harus. harus. Jadi kalau ada kata mas, itu artinya harus. Contoh gini ya. Contoh gini. Uh, saya harus. Saya, saya harus. Ini deh. Saya makan dulu bahasa Inggrisnya apa? Kalau saya makan, saya makan sayur gitu ya. Saya makan sayur bahasa Inggrisnya gimana ya? Hai, I apa sayur teh? Hai, sayur? hai, apa hai, apa? Ayo sayur bahasa Inggrisnya apa? Masa hai, tahu? Apa? hai, Vegetables. Vegetable. Nah, vegetables ya, artinya sayuran, ya. Vegetables. Vegetables so, artinya sayur, ya. Jadi kalau I eat vegetables artinya saya makan sayur sayuran. Nah, kalau gini saya harus makan sayur berarti I must. Ya, I, must I must eat. Vegetable artinya apa saya? Saya harus makan sayur. Bagus ya berarti mas itu artinya apa? Harus. Harus oke pinter ya bagus. Mas itu artinya harus saya harus makan sayur. Ya. Contoh lagi ya contoh lagi ya nah, misalkan gini nah, kita. Harus harus berangkat ke sekolah. Atau gini deh. Harus pergi ke sekolah. Kira-kira bahasa Inggrisnya gimana? Ada yang bisa? I? Oh, sorry. Kita bahasa Inggrisnya apa? Kalau kita? We. Bagus. We. We. Mas. Bagus. Mas. Pergi ke sekolah, go to school. Bagus, go to school nah, tadi ya. We must go, go to school. Bagus, kita per, harus pergi ke sekolah. Mungkin, mungkin ini ya, mungkin apa itu hari Senin gitu ya. Terus apa, terus bangunnya kesiangan gitu. Terus dia ya, bilangnya, kita harus pergi ke sekolah ya. Bagus. Nah. Uh, lanjutnya misalkan gini, contoh lagi ya. Kamu harus mandi. Bagi Bahasa Inggrisnya gimana? Ada yang bisa? Kamu harus mandi. kan gitu bagaimana? You must. You must, bagus. Bacanya you bukan must mus, ya, tapi mas. Pakai A ya, mas. Bacanya pakai A, tapi tulisannya pakai U gitu, ya. Um, pakai, you, what? You? You, you must but, you must, must. oke okay. mandi itu bahasa inggrisnya take a, take a bath benar tadi ya take a bath. Nah, ini ada harus ya harus sama bahasa Inggrisnya apa bacanya apa ini Mas? Oke okay, Mas ya Patan ini bacanya apa Mas? Oke okay, Mas ya bukan mus ya tapi Mas take a bath itu artinya man, mandi Nah sekarang coba ya Sanja, coba dibaca ini Sanja. I must apa ini dibaca yang ini coba I must eat vegetables. Oke okay, good artinya saya harus makan bukan sayur. Oke okay, bagus bagusan saya. Oke okay, Fatan coba ya yang baca yang ini ya. Oke okay, Sal. So yang ini ya coba baca yang we ini ya. I must Oke bagus coba diulang lagi ya Fatan ya bacanya bukan bukan ini bacinya emas gitu ya Oke okay. coba ini mas butuh Oke okay, bagus Patan, bagus ya Sekarang Nara coba nara yang bawah ini ya coba Nara yuk dimas Halo Nara, halo. Oke, Nara ini ya, mungkin ya, sedang sibuk ya. Oke, Fatan sudah, Nara sudah. Oke, nah ini ya, bacanya you must take a bed, artinya harus mandi. Oke. Nah, sekarang kalau kalimatnya lawan katanya gimana ya? Kalau misalkan apa itu ternyata kita nggak disuruh. Nggak disuruh ini apa tidak harus gitu ini kan harus ya berarti lawan katanya apa tidak tidak, tidak harus tidak harus nah kita belajar ya nah tadi sudah dibacaan tuh sudah bukan pakai mas tapi pakainya mas masen ya masen artinya tidak harus masen itu singkatan dari mas not jadi singkatan dari mas Must not itu artinya tidak tidak harus jadi ini ya not itu artinya apa t artinya apa ti? tidak ya, jadi ada not ya not atau n en, gitu ya itu artinya tidak coba tirukan mas baki ya ini ya Mas not must not oke okay, not oke okay. Yang ini bacanya bukan masnot tapi apa? Masen. Masen. Jadi masen gitu. M A S M A S E N. Masen. gitu ya. Coba. Oke, okay, coba ditirukan lagi. Yang ini apa tadi? Okay, masnot. Oke, masnot. Yang ini? Ma Oke, okay, Masen. Sepatan coba yang ini apa Pak? mas non mas not Pakai teh ya mas not coba lagi mas not eh okay, bagus yang ini apa mas masen masen oke okay, good masen ya coba diulang lagi yang ini apa tadi mas not oke okay, yang ini Mas, apa tadi yang ini? Mas, Mas, Halo? Halo dong. Ya ini bacanya bukan Mas tapi apa? Mas, Masen. Masen. Oke, bagus ya. Itu kalau seperti ini bukan bukan Mas tapi Masen ya. Kalau yang ini apa tadi? Oh, yang ini? Kalau yang ini, bro, kalau yang ini, enggak ada ini, ada yang ini, Ya, masen. Oke, bagus ya. Itu singkatan dari apa, mas? mas. yang ya. e, ini, enggak ada yang ini, enggak ada yang tidak enggak enggak ada yang ini, enggak ada yang ini, enggak ada yang enggak ada yang enggak ada yang enggak ada yang enggak ada enggak enggak itu karena enggak itu singkatan dari tidak, gitu ya. Oke okay, lanjut ya. Nah, berarti kalau saya tidak harus makan sayur, bagaimana bahasa Inggrisnya? Kalau tidak harus makan sayur, berarti gimana? I must mustn't I mustn't eat vegetables. Artinya saya tidak tidak harus makan sayuran. Sayuran. Ya, jadi mungkin lagi apa? Lagi libur di hari Minggu, jadi enggak makan sayur. apa-apa misalnya coba. Uh, Sanja dibaca ini ayo dibaca. Sanja, I mustn't eat vegetables. Oke, okay, bagus. Artinya bagaimana, Sanja? Saya? Saya tidak harus makan sayur. Ya, okay. Good ya. Mungkin mungkin di hari minggu nggak makan sayur gitu mungkin mak makannya di apa makannya di apa di luar gitu ya jadi nggak makan sayur boleh ya oke nah sekarang ini bagaimana kita harus pergi sekolah kalau kita tidak hari harus pergi ke sekolah bahasa Inggrisnya gimana wimas must... mustn't, ya We mustn't. Kita tidak harus pergi ke, ke sekolah Bagus, bahasa Inggrisnya bukan ini tapi uh, Ini, pakai ini Massen ya. Massen go to, go to school ya. Kamu Oke, okay, uh, sebentar uh, Fatan silakan dibaca dulu Fatan Ini, gimana? We We Massen Wimaxon go to school Oke okay, kita artinya kita kita tidak harus pergi ke sekolah Oke okay, jadi mungkin ini hari hari li, hari libur gitu ya jadi nggak pergi ke sekolah bagus selatan ya Oke okay, selanjutnya uh, ini uh, yang bawah kalau kamu tidak harus mandi bagaimana bahasa Inggrisnya you Uh, tidak, tidak harus mandi. Bagaimana? Okay, Ada yang bisa? You, you, must take a, take, take a bed. you mustn't take a, take you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, tidak harus mandi you, you, you, you, you, you, you, you, you, Enggak perlu mandi atau nggak harus mandi ya. Oke, berarti kalau Mas, kalau ini itu artinya apa, ha? Hah? Harus. Harus. Ya, bagus. Kalau yang masen itu artinya tidak? Tidak harus. Tidak ya, harus. Itu singkatan dari apa, Mas? Mas not. Oke, berarti kalau kayak gini artinya sama nggak ya? Kalau Mas berarti bilang gini. You must not take a bath sama you mustn't take a bath kira-kira artinya sama enggak? Sama. Sama karena cuma singkat singkatan ya sama seperti tadi kalau apa patan uh, misalkan bilang saya tidak mandi kalau bahasa Indonesia disingkat saya nggak nggak man nggak mandi tidak nggak uh, nggak itu singkatan dari ti, tidak. Gitu ya. okay. Gampangannya seperti itu ya. Sekarang ini. Satu lagi ya. Kita. Ini. Oke. Ada yang bisa enggak? Ada yang tahu enggak? Ini bacanya gimana? Kemarin sudah ya. Bacanya gimana ini? Ken. Ken. Bagus ya. Ken. Ya, Sangat bagus. Ken itu artinya ti. Uh, artinya b. Bisa, ya. nah, misalkan saya ada kalimat, "Saya bisa uh, nonton TV." Bahasa, bahasa Inggrisnya gimana? I? "I can." Good I can Watch. watch. Oke, okay. TV. TV. TV. Oke, okay. good. Saya bisa nonton. TV. Okay, ya. I can watch TV. Berarti uh, ini bisa. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Can. can. Yeah, jadi ada. Ini artinya tuh be, bisa. Okay. Nah, sekarang apa, apa lagi? Kita bisa kita bisa kita bisa apa ya kita bisa minum es kita minum ini apa kita bisa minum apa ya es teh tahu bau ya oh, es teh Oke, kira-kira ini bagaimana Bahasa Inggrisnya? We ya, Kita itu bahasa Inggrisnya apa? We. Kita ya, We We can we can, bagus Drink Drink, bagus Ice Ice Apa? Teh? Teh bahasa Inggrisnya apa? Ice tea. Ice tea, bagus ya, Ice tea jadi kita bisa minum es es teh ya. Berarti can itu artinya apa tadi? Bisa. Drink apa? Minum. Ice es ice tea itu artinya apa? Es teh, es teh Bagus. Gitu ya. Jadi mungkin lagi apa sudah sudah enggak demam jadi boleh minum minum es gitu ya. Maksudnya kan enggak ini ya kalau kalau apa lagi kan nggak boleh minum es ya, nggak bisa. Nah, satu lagi contoh ya, misalkan apa itu mereka, mereka apa bisa bisa apa ya, bisa jalan ke rumah bahasa Inggrisnya gimana ya ada yang bisa nggak coba mereka bisa jalan ke rumah they can good they can yang lain coba selain ini Ryanan they can jalan ke rumah apa bahasa Inggrisnya apa uh, jalan ke rumah jalan itu bahasa Inggrisnya apa walk wow. ya yeah. walk wow ke rumah bahasa Inggrisnya apa? To. Ke rumah itu bahasa Inggrisnya walk home ya. Jadi mereka bisa jalan ke ke rumah. Home itu bisa rumah, bisa ke rumah ya. Jadi uh, can artinya apa tadi? Can artinya apa? Bisa, ya. Kalau walk home itu artinya jalan ke? Apa? Halo? Teman-teman halo? Adik -adik, jalan, halo? Ke rumah. jalan ke rumah. Berarti home itu apa? Artinya apa? Rumah. Rumah. Bagus home itu artinya rumah. Oke ya. Ini ya. Berarti can artinya apa? Bi? Bisa. Ya. Can itu artinya bi? bisa. Nah sekarang lagi. Contoh lagi ya nah sekali kita belajar kan sekarang kita belajar kebalikannya kalau tidak bisa itu bahasa Inggrisnya apa apa tadi can can coba tirukan mas babi ya jadi ini ada tehnya di belakang kalau ini can biasa can jadi can uh, biasa kalau yang ini itu ada tehnya di belakang jadi Can, nah, ada tehnya ya. Can, coba diterukan. Can. Can. Oke, good. Can. Can. Oke, can. Oke, good. Itu artinya tidak. Bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Okay, can tidak bisa itu singkatan dari can itu singkatan dari cannot jadi ini artinya tidak di bi, tidak bisa cannot oke okay, sekali lagi dibacanya apa ini can can ada term jadi can't. ada ada teh mati di belakang, sama kayak bahasa Arab itu loh, kan ada yang mati di belakang toh, nah ini sama. Can't. Can't. Can't. Can't. Can't. Ya, itu singkatan ya, singkatannya ini. Sama kayak tadi. Tidak bisa, jadi nggak bisa. Itu kalau bahasa bahasa Indonesia kan kayak gitu ya. Tidak bisa, nggak bisa. Kalau bahasa Indonesia kayak gitu ya. Itu singkatan. Nah, sekarang. Dia ya. tidak bisa makan sayur. Nah, ini gimana coba? Bahasa Inggrisnya gimana? Ada yang tahu nggak? Ya laki-laki tidak bisa makan sayur. Bahasa Inggrisnya gimana ya? Halo adik-adik dia laki-laki bahasa Inggrisnya apa? He. He. Bagus. He. Man. He can Ya he can He can apa? Makan sayur bahasa Inggrisnya apa? Eat. Eat, Eat. bagus. It. Eat. Vegetable. Vegetable. Bagus. Pajar, okay. Pajar bagus. Dia tidak bisa makan sayur. Makan sayur. Berarti can't. Ya. Artinya tidak di bi, tidak bisa. Ya. Oke. Okay. Coba uh, Sanja coba dibaca yuk. Ini lagi. Yang bagus. Yes. I. Huh? E. Halo, Sanza Sanza halo, Coba diulang lagi, Sanza halo, halo, ya, jaringan. halo, Sanza halo Ya, Mister. Oke, coba dibaca lagi ya, Sanza ya. Yuk, coba dibaca lagi ya. Ini ya, coba. He can eat vegetables. Can eat vegetables, bagus ya. Can, ada okay, tehnya ya. Ingat ya. Terus uh, ini, kalau ini. Okay. Ada yang bisa nggak coba? Dia perempuan tidak bisa belajar di rumah. Si, si bagus bagus si. Can't, can't bagus. Study, study ya study. At, at home. home. Oke okay, bagus. Dia tidak bisa belajar di rumah. Patan coba dibaca yuk. Yang ini, yang kalimat bahasa Inggris ini yuk dibaca yuk. Oke, halo. Oke, okay, apa? Kamu lagi sibuk mungkin? Oke. Okay. Uh, ini ya, uh, apa? Raihana coba, Raihana yuk. Baca. She can't study at home. Oke, okay, good. bagus Riana ya sudah bagus. She can study, study at, at home. Ini dibacanya bukan study tapi apa? Sta study. study. Ya jadi pakai a ya. Dibacanya pakai a. Tulisannya pakai u tapi dibacanya pakai pakai a. Study ya. Nah, terakhir ya. Buku tidak bisa pergi ke pasar nah, ayo, bahasa inggrisnya gimana ibuku tidak bisa pergi ke pasar my mother my mother, bagus my mother kutu kutu, pasar apa? Market. market market itu pasar ya ibu saya my mother can't go to the market tidak bisa pergi ke Mar market apa pak? pasar coba sanja baca yuk my mother can't go to the market Okay, bagus ya. Hmm. ya, jadi jangan lupa ada tehnya ya belakang ya. Okay. Artinya tidak tidak bisa. Nah, berarti ini diulang lagi ya Mas Bakti ya. Kalau can itu artinya apa? Be? bisa. Ya, contoh I can watch TV, berarti saya bisa nonton TV. Kalau yang ini Change itu artinya tidak, tidak bisa jadi lawan lawan katanya coba dibaca lagi yang ini bacanya gimana mengucapkannya gimana yang ini can, can biasa ya can mati di end can kalau yang ini Can't. Oke, okay, good Can't. ada terusnya can't. kalau yang ini singkatan dari ke? Ya. kalau misalkan Mas Batik gini, boleh nggak? Oke, okay. gini boleh nggak? Mas Bakti ganti gini boleh nggak? Boleh, boleh ya? Nggak masalah ya? Emang boleh ya? Tapi bacanya gimana? My mother cannot go, bagus cannot go, Can go to the market. market. Oke, okay, bagus ya. Terus rehana, nah, uh, dan juga Fatan dan juga Nara bagus ya. Nah, oke, okay, nah sekarang kita ini ya belajar sedikit ya. Bentar. Tunggu sebentar ya, kasih mas berarti uh, waktu lima menit kita ini, kita uh, arti ya. sebentar. Nah. ya oh ya bisa diurangi tuh so. apa-apa bisa anunya yang tadi Oh ya ya sebentar-sebentar ini mas ini ya apa buka lembar baru ya sebentar ya ya. ya. Mohon diwani tadi tulisannya bisa. Tadi anunya so, uh, itu tulis. Oke ya, ini ya. Oke, nah sekarang kita coba latihan ya. halo teman-teman halo teman-teman halo adik-adik halo halo mister yuk nah sekarang uh, ini ya kita coba isi ya kita coba isi titik-titik uh, ini ya ini ada pilihan ada Ken Ken Mas atau gitu ya coba uh, nomor pertama Mas Bakti jawab dulu ya she's only five dia masih Berumur lima, lima tahun, but she can read and write. But itu apa? Ta, tapi ya, tapi dia bisa baca dan tu, tulis. Nah, ini jawabannya, jawabannya can. Ya, bagus. Nah yang ini nah yang ini sebentar ini uh, biar ini ya biar tidak mengecoh ya. Ini ya. Oke. Okay. Sekarang nomor dua. Silahkan uh, Sanja. Sanja dulu ya. Nomor dua ya. Jawabnya apa kira-kira. You titik-titik Ya ini anggap aja titik-titik ya. You titik-titik believe him. He's always Lying. Kamu Apa? Kalau apa? Kamu tidak harus Percaya dia. Itu bagaimana bahasa Inggrisnya? You Mason. Good, Mason. Believe. Leave. Believe, bukan kilif, believe, believe. Believe. Him, him. he's always sleeping. Lying. Lying. Ya? Lying. Oke, okay. dipermakan Mas Baphi ya. You mustn't believe, believe him. Kamu tidak harus percaya. Believe itu percaya ya. Percaya di dia. Dia. Tim itu dia tapi sebagai objek dia. Dia lagi dia he is always lying. Lying itu apa? Boh bohong. bohong ya, dia itu selalu bo bohong gitu maksudnya. Jadi kamu jangan apa? Kamu tidak harus percaya dia karena dia itu selalu apa? bohong, lying. bohong ya. Kalau dengar kata lying itu artinya bo bohong ya. Oke okay, bagus ya Sanza. Oke, okay, nomor 3 Fatan coba. Fatan nomor 3. Oh iya, tahu. Coba don. Ini the... bantu Mas Bagus ya. Don phone him now. Jangan don't, telepon. Don phone him now. Coba. Don. Brown him now. Don phone Don't phone him now. Don't phone him now. Jangan apa? Jangan telepon dia sekarang. I Di titik-titik apa tidur? Dia ya, mas, ya mas. Ini isinya mas, ya coba dibaca. Di mas. Di. heeh, Mas. oke dia harus tidur maksudnya dia itu pasti tidur. Gitu ya. Nah, ini nanti belum dijelaskan. Ini artinya itu harus uh, pasti ya. Nomor 4, silahkan Raihana yuk. Si on to the swimming pool because she can't swim. Oke, okay, good. Dia bahasa ininya gimana? Dia, dia tidak akan datang ya tidak akan datang ke, ke Ingin kolam kolam, ke, ke, kolam renang oke kolam renang karena dia tidak bisa renang oke. dia tidak bisa ber berenang, berenang. Oke. Uh, nomor lima ya coba ada yang bisa your hair is too long rambutmu apa terlalu pan long apa pan panjang panjang You, titik-titik, have a haircut. Kamu harus, kamu titik-titik potong rambut. Apa? Must. You must have a haircut. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, benar semua. hai, benar, kan? benar semua kan? Tuh, hai, Tuh kan, bagus ya teman-teman bagus twitter ya oke sekarang coba ini ya eh, apa eh, buatlah eh, ini apa ini mas Bakti ini ya coba satu aja ya mas Bakti tanya satu-satu ya kata ngalah Mas Bakti sakit demam. Nah, Mas Bakti sakit demam. Jadi, bilangnya, "Mas Bakti sakit demam." Mas Bakti sakit demam. sakit demam. Mas Bakti Mas Bakti sakit demam. Bahasa Inggrisnya, Bakti has got a temperature. Nah, kira-kira uh, kalian ngasih saran apa? Jadi misalkan, kamu harus apa gitu ya. Jadi kalian belajar ini ya, ngasih saran Mas Bakti ya. Coba, uh, saya tanya ini, uh, Sanja dulu. Sanja, halo? Ya, Mister. Oke, okay, Sanja, Mas Bakti lagi demam nih. Kira-kira Sanja sarannya gimana? Kamu harus apa atau kamu tidak harus apa? Kira-kira apa? mau ngasih ngasih tahu mas Bakti apa? jadi misalkan kamu harus minum obat misalkan atau apa gitu ya coba ya saja kira-kira gimana saja? You hmm? bagus you apa saja kamu ngasih sarannya apa? Boleh harus atau tidak harus gitu ya. Yuk mas. Yuk mas apa? Apa saja Kalau sakit, tuh. Kalau lagi jebak, tuh, ada siapa sih? Halo Sanja. Halo, halo Sanja. Bahasa Ayo, Bitar, Indonesia, ya, bahasa Indonesia dulu, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu, ya. You must eat drug, eat apa? Drak. Oke, okay. uh, minum obat itu berarti you must. Maksudnya minum obat gitu ya? Yes. Ya. Bahasa Inggrisnya itu bukan it tapi take a magic medicine. Ini okay, maksudnya minum obat itu, bukan bring up bring up drug atau misalkan apa? Uh, it a drug atau it a medicine atau drink a medicine tapi pakainya take ya. take a medicine. Take medicine apa itu? Minum? Obat. Right. Maksudnya kenapa kok enggak pakai drink ya? Karena kalau obat itu kan bisa ini ya, bisa ada yang disuntik, bisa ada yang di apa? ada yang di dikunyah gitu kan ya. Ya enggak? nggak enggak enggak enggak harus diminum kan kalau obat kan ada yang, di, ada yang disuntik, ada yang dipunya, gitu kan. ada yang kayak permen. Gitu kan. nah, jadi seperti itu ya. Makanya kalau obat itu, kalau bahasa Inggris tidak harus diminum. Jadi nggak, nggak, nggak pakai drink. Gitu ya. Oke, Sanja. Coba dibaca, Sanja. You must take a medicine. Oke, okay. take a medicine. Oke, okay, bagus ya. Oke, okay. sekarang... Uh, Uh, Raihana, yuk. Mas Batu sedang demam. Kira-kira ngasih saran apa? Bahasa Indonesia nggak apa apa nanti dibantu Mama. Mas, mas Batu. You must drink elot. Mas? Mas apa? Drink elot. Drink? drink, apa? Elot. Apa itu? Tulisannya gimana? Eh. Hey. Coba ditulis, Raihana. Oh. Enggak, enggak. oh, you must drink. Oke, okay. you must drink a lot. Bukan. Ini ya. Yang, yang lantang ya, a lot coba dibaca Raihana halo Raihana, coba dibaca yang kencang halo Raihana halo Raihana, halo Halo Raihana, halo Coba dibaca Raihana. Okay, Raihana ini ya so, You drink a lot, oke okay, bagus Selanjutnya uh, ini ya Fatan ya Fatan Kalau hmm. kamu harus Minum vitamin, itu bagaimana? You must You must, bagus, you must. Drink Drink Vitamin. Okay, vitamin. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya vitamin, tapi kalau dibaca bahasa Inggrisnya vitamin. Coba dibaca lagi uh, ini apa? Dibaca lagi Fatan, uh, coba dibaca. Yuk, Jumas. Halo Fatan. komputer film. Oke, okay, silakan baca. Mas. You drink vitamin. Vitamin. Vitamin. Vitamin. Okay, vitamin. So nah, sekarang, drink vitamin. Oke, okay, bagus. Berarti kamu harus minum vitamin. vitamin. Okay. nah sekarang kalau ini uh, Nara, halo narah. marah ini nggak mau kalau misalkan kamu tidak harus minum es teh itu bagaimana bahasa Inggrisnya you you make a make a drink drink and then tea ice ice tea ya. bukan ice -tap, tapi ice ice tea, tea. oke okay, ya nah, ini contoh contohnya ya nah, ini contoh contohnya oke okay. Satu lagi ya. Uh, ini ya. Kamu tidak harus pergi ke sekolah. Bagaimana? You You tidak harus pergi ke sekolah. You hmm. mustn't have... must have... go to school. Don't go to go to school. Nah, bagus ya. Nah, ini ya. Jadi kalian sudah bisa ya kalau apa kalau ngasih saran orang ya. Ini salah satu cara memberi sah, memberi saran atau memberi nasehat. Misalkan kalau temennya sakit itu bisa seperti ini bilangnya. You must drink a lot. Kamu boleh minum yang banyak. You must drink a vitamin. Kamu minum vita, vitamin atau You must apa ini bacanya? You must take a medicine medicine medicine medicine medicine oke okay, uh, sampai sini ada pertanyaan nggak adik-adik oke okay. uh, kalau tidak ada ya uh, Mas Bakti tutup ya nah ini diingat-ingat ya oke okay, di buat nutup ya ini bacanya bagaimana ini bacanya bagaimana Mas. Mas ya. Mas bukan mus ya tapi mas. mas. Artinya apa? Harus. Ha? Harus, Harus. Kalau ini apa? Bacanya? Mas. Masen. Masen. Masen. Kalau ini Mas? Mas. Masnot mas mas not. Mas not. Singkatan ya. Masen itu singkatan dari mas not. Artinya apa? Tidak. Tidak. Ha? Tidak, tidak harus tidak harus tidak nah, kalau ini bacanya gimana ken ken artinya pagi bisa kalau yang ini Ke? ken ken ada tehnya ya belakangnya ya ken ken nah, bagus ken ini bacanya Cannot. Cannot. Cannot. Cannot. can not can not singkatan dari can not can apa? Tidak, tidak bisa, tidak bisa, not ya, not can not can not can not can not uh, can not okay. ya not can not can not can not can not Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Iga. Mbak silakan. Iya uh, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mr. Nugroho. Terima kasih juga kepada teman-teman semua atas partisipasinya. Dan masih semangat sampai pertemuan hari ini. Uh, baik, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca doa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wabihamnika, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih.